Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, jumpa lagi bersama saya Soleh masih di Fatih Channel. Kali ini Anda senang menyaksikan segmen tanya jawab agama. Pertanyaan kali ini adalah bagaimana hukumnya melakukan hubungan suami istri di malam hari raya. Malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Malam takbiran kalau menurut masyarakat. Nah, bagaimana hukumnya? Sudah sekalian jawabannya adalah hubungan suami istri itu merupakan persoalan duniawi, bukan ta'budi ta dalam arti ibadah mahdoh yang tata cara kemudian waktunya itu sudah ada dalam Al Qur'an kemudian Rasul mencontohkan bukan yang seperti itu yang harus sesuai dengan cara Rasul melakukannya bukan bukan hal seperti itu bukan ibadah yang mahdoh. Tapi ini adalah persoalan muamalah duniawiah, persoalan duniawi. Nah jadi bertalian dengan persoalan duniawi dalam ukuran hukumnya adalah kita melihat ada larangan atau tidak. Al-aslu fil-asya il-ibaha, segala sesuatu urusan dunia itu adalah boleh. Hatta yadullad dalilu ala tahrihimah, sehingga muncul dalil yang mengharamkan itu, yang melarangnya. Nah baru di situ kita berhenti melakukannya. Nah karena ini adalah persoalan duniawi, berarti yang harus kita lihat adalah adakah waktu-waktu terlarang untuk melakukan hubungan suami istri? Apakah salah satunya adalah di malam Idul Fitri dan Idul Adha? Nah di sini kita lihat. Terus sekalian malam apa saja yang muncul dalil? Menurut hadis atau dalam Al-Quran, larangan untuk melakukan hal itu waktunya kapan? Yang pertama adalah ketika istri sedang haid, itu di Al-Quran. Jadi, tidak boleh kita melakukan hubungan suami istri dikala istri kita sedang haid, sedang halangan seperti itu. Ini haram hukumnya, nggak boleh. Nah, ketika muncul di Al-Quran, waktu istri sedang haid. Dilarang melakukan hubungan suami istri, berarti stop kita jangan melakukan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah ketika kita sedang melakukan puasa, sedang melakukan saum, saum Ramadan. Di situ. Ya, itu kalau saum Ramadan itu berat hukumannya. Kalau puasa sunat, gimana puasa sunat? Misalkan, kalau puasa sunat kan berarti batal. Misalkan Senin-Kemis sedang melakukan itu, kemudian kita melakukan hubungan suami-istri, batal puasanya, tapi tidak ada konsekuensi hukuman di dunia yang berat. Tapi kalau Ramadan, meskipun tidak sedang berpuasa, melakukan itu di bulan Ramadan, itu terlarang. Gitu ya. Melakukan hubungan suami-istri ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, itu selain haram ada hukuman dunianya, itu berat sekali. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian Larangan ketika kita sedang melakukan haji dan melakukan umroh Nah di situ ada larangan Sebelum selesai pelaksanaan haji dan umroh itu Itu kita tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri Kecuali kalau sudah selesai prosesnya Sudah selesai, sedang menunggu pulang itu lain lagi persoalan Ada waktu-waktunya yang dibolehkan Tapi ketika sedang proses haji ataupun umroh itu kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kemudian juga yang keempat adalah ketika kita sedang melakukan itikaf. Misalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita sedang itikaf, kita nggak boleh. Yang namanya juga sedang itikaf. Tidak bisa diganggu dulu dengan melakukan hubungan suami istri. Pulang dulu misalkan ada ke rumah itu nggak bisa. Kalau Anda memutuskan untuk diitikaf berhasil 10 hari terakhir di malam Ramadan itu kita tidak boleh melakukan itu nah sekarang mungkin masalah ini terjadi karena ini adalah yang mungkin setahun dua kali ya mungkin saja mungkin saja ini terjadi karena misalkan selama bulan Ramadan kita 30 hari berpuasa apalagi itikaf kita di akhir Ramadan 10 hari pas sudah selesai Ramadan kangennya minta ampun misalkan sama sama istri, bisa saja ada orang yang tidak tahan melakukan itu di e, malam hari raya, gitu kan, seperti itu. Mungkin saja ini terjadi, walaupun ini sesuatu yang dalam setahun mungkin hanya dua kali kejadian, gitu ya, hanya dua kali kejadian. Dan nah, demikian, mudah-mudahan ini menjadi jawaban yang bermanfaat, jadi selain daripada waktu-waktu yang saya sebutkan tadi, itu adalah Anda boleh melakukan hal itu. Boleh melakukannya. Demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wallahu alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.